Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, lovers dan Leslar Lovers Dimanapun Anda berada kembali di FATV hadir Untuk memberikan kabar terbaru dan pastinya kabar baik Dari idola kesayangan Lesti dan Rizky Bilar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 Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Akhirnya persahabat ya tentunya cedukan vitamin muncul juga Persahabat ya tebak-tebakan dari warga Konoha akhirnya betul bahwasanya Leslar malam hari ini di malam minggunya persahabat ya tentunya acaranya kondangan Kondangan ke acara pernikahannya Syahrul Gunawan di Bandung Masya Allah ini kejutan untuk warga Konoha Alhamdulillah Selalu mendapatkan kebahagiaan dari Leslar family Kita lihat persahabat ya Saat tentunya menuju ke Pelaminan Leslar family langsung disambut hangat oleh Syahrul Gunawan Papa B langsung dipeluk tuh Masya Allah bahagia sekali ya melihat momen ini Hingga komentar begitu banyak diberikan Tentunya komentar yang sangat positif di antaranya teriakun dunia Leslar mengatakan Masya Allah Allah, Leslar Family hadir di acara nikahan Bang Syahrul Gunawani Sama wa buat Bang Syahrul dan istri Amin Masya Allah Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Instagram Yanti Pinky mengatakan waktu laser nikah kan A'asahrul juga datang ya Kalau nggak salah betul sekali persahabat ya Kali ini idola dengan kita yang hadir di acara pernikahannya A'asahrul Masya Allah Kemudian juga kita lihat persahabat ya Momen kebersamaan laser family Foto bareng dengan pengantin Alhamdulillah persahabat ya melihat lengkap juga vitamin di malam hari ini Apalagi Salfok dengan abang L Ekspresinya lucu banget persahabat ya Dan mudah-mudahan terasa sangat cantik sekali Masya Allah kita bahagia sekali malam hari ini Kita lihat persahabat ya Salfok juga dengan beberapa tanggapan komentar yang diberikan Di antaranya persahabat dari Aniw 608042 2022 Salfok sama ekspresi abang Katanya tuh semuanya Salfok ya Dengan ekspresinya Alfatih. fatih dan kita lihat juga persahabat salvoq dengan kalimat komentar yang diberikan dari Alan, Alan RL133 situ mengatakan Berarti benar tadi yang dikawal patwal di tol mobil leslar Begitu lihat sampai dikirikan Gak bisa lihat yang di dalam mobilnya secara mereka kan kenceng bawahnya Itu persahabat ya Ternyata mobil leslar sampai dikawal loh oleh patwal Kita lihat nih ada videonya persabat ya Ini momen Mobil Alphard Leslar Dikawal persahabatnya oleh Padwal Masya Allah, kita bangga Kita bahagia sekali dengan indolak kesayangan kita Kemudian juga selanjutnya kita lihat di story-nya Kak Sania ya. satu jam yang lalu mengunggah foto Kerennya al ini ganteng Banget, sudah memakai setelan Jas hitam Aduh ekspresinya juga menggemaskan sekali Persahabat ya, abang siap Malbingan nih, neng katanya tuh Aduh, sudah siap banget nih ya sudah siap malemingan Masya Allah Al-Fatih emang selalu bikin candu Baby L Selalu ngangenin banget ya Kita bahagia malam hari ini Kemudian juga kita lihat selanjutnya Kali ini ada video Al-Fatih dengan Babaji Ini juga kebahagiaan yang kita dapatkan Terlihat Abang L Ini emang tentunya selalu bikin kita bahagia sekali Tetap persahabat ya Ngemil nomor 1 bagi Abang L Aduh, lucu banget ekspresinya persahabat ya Pokoknya kita bahagia Kita tentunya selalu bangga dengan Leslar Family Kemudian juga persahabat ya Tentunya kita selalu menantikan kabar baik Kabar terbaru dari Leslar Jangan kemana-mana terus ikuti channel Deepal TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dari Leslar tentunya